Bila esok Datang kembali Seperti di mana ku bisa bercanda dan Belahan kau pun Lupakan aku Mimpi bu menangis Menangis sedih Maafkan aku oh, Lupakanlah saja diriku Bila itu bisa membuatmu Kembali bersinar dan berbicara Terima kasih saja diriku Bila itu bisa membuatmu Kembali bersinar dan berbicara Seperti dulu kala. Sini ku pun terluka melupakanmu menabikanku maafkan aku lupakanlah saja diriku bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan ber. Seperti dulu, kalian caci maki saja diri. Kubilah itu, besar mampu kembali bersinar dan berpijak seperti dulu.